Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya saya sedang berada di Pantai Pasir Putih Indah Kapuk Atau Pik 2 Dan sini pada hari Sabtu Dan pukul 10 Pagi dan Di Raka Channel dan Sampai Nanti lagi jangan skip skip Oke okay itu so tuh pantainya sangat rekomendasi bagus dan berorangnya gratis cuma parkir mobilnya 25.000 saja ya guys ini di daerah Jakarta Utara tuh bagus banget tuh pantai indah kapuk Big kids club ini adalah parkiran mobil ya. lagi. aja guys pantai luas Guys di sini mah, tuh parkirnya mobil ya guys kalian bisa kesini rekomendasi hai, hai, hai, Ini adalah tempat jajan-jajanan kuliner ratus tempat makan Ini guys pantainya lihat Bagus sekali ya guys Jancang Menihnya agak rame Kerik tanahnya Nyengat sekali guys, guys. Ada tempat jajan-jajanannya karena bisa jadi di sini bukan tape kasir putih, pik 2.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 Strong and why you never said you felt that way? Just try to stay strong and fake. Sedang berada di pantai, tuh. Lihat pantainya, tuh, bagus banget, tuh, terik panas matahari, tapi bagus banget pemandangan pantainya, tuh. Kalian bisa lihat sendiri, guys. Sini, pengunjung agak rame juga kalau hari Sabtu atau weekend, ya, guys. Kalian bisa langsung ke sini, cus saja di Jakarta Utara, di Pantai Pasir Putih, PIK2. dilarang buang sampah sembarangan oh, sampah organik dan sampah organik dan menerapkan protokol kesehatan cuci tangan oke okay, guys pantai indah kapuk atau pantai pasir putih pik 2 oke okay. buat kuliner jajanan mau makan siang makan rame ya guys. wabarakatuh. akhirnya videonya sampai di sini saja dan saya akan mau penutupan yaitu di Pantai Pasir Putih Big 2 atau Pantai Indah Kapuk 2. Dan di sini lumayan pengunjungnya rame dan Pantai rekomendasi. Terima kasih untuk kalian jangan lupa like, comment, and share dan bagikan terus video saya ke teman-teman Anda dan to next time beri saya jalan. Oke. Okay, dadah.